Ah, biasa ambil cucian. Oh. Semua ono bapak e nguli iku. hari ini. Iya. Oh, iya Minggu. <laughs> bapak ngapain itu? Ini ya, QR ini lho, dapat 6 dikasih tadi itu. Oh. Kok oh, bingung muter-muterno, ya. Jok. Kenek game musik ya <laughs> Ye, oh ini apa? Oh, ini kunci ini do. Nah, nah. nah karena kan mukang itu. Hmm. Wah, bisa. <laughs> <laughs> <laughs> ya, masuk masuk. Di, tuh, temenmu. Oh, yuk ini ngacep lah. Masuk kah. sini, masuk sini masuk, nuhutoh. Hai, hai, hai, itu? Ini. kalau kak hai, hai, hai, bisa hai, kan? Bisa. bisa hai, ya, aku tak bisa lagi ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, ya. bisa, bisa sekolah ya ya bis? alaknya ja, selesai, tak berangkat lagi becak. Máy Nah, Ya, ya aku tak bisa lagi ya Ini udah habis makan sih hmm. ya biar dapat rezeki ya mis? Gobet pun tiba. Tadi saya teriak-teriak, Pak. Gobetnya. Kalau teriak-teriak, Papa nggak, nggak mungkin. Dengar saya, saya juga lagi sibuk. Gagal transaksi karena gara dompet saya ketinggalan, Pak. Tidak tahu, Pak. Saya nggak ada alamatnya. ini uang saya berkurang apa Anda nih? Eba hey, selamat. Tidak, tidak, tidak, tidak. tidak tahu. Dompetnya karen kasihan malas.